Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiatnya Nabi Muhammad SAW untuk nenek saya, untuk putrinya tercinta Fatimah Tuz Zahra. RA. Rasulullah mengatakan, ucapkan, wahai Fatimah, baca doa ini. Ya hayu ya kayyum birahmatika astagir. Wa ya, uh, min azadika astajir aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi torfata a'in walaupun riwayatnya beda-beda ada ya ya qayum, kemudian langsung ah li kullahu, ila nafsi torbata kalau diterjemahkan bebas kalimat itu diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada putrinya nah, ini menarik ya saya mau nanya sama bapak-bapak dan ibu-ibu mohon maaf mohon maaf kapan terakhir kali kita panggil anak kita Putra atau putri kita Kemudian kita ngomong begini Nah jangan lupa ya Kalau habis sholat Subuh sama habis sholat maghrib Atau pagi sama sore Jangan lupa baca doa ini Ini doa favoritnya ibu Ini doa favoritnya ayah Baca doa ini Insya Allah kamu selamat dunia akhirat Ayo dibaca diapalin Kapan terakhir kali bu? Kok wajah diam semua Kenapa? Belum pernah, belum pernah. Ya udah, jangan-jangan nanti malam deh. Besok ya, cari dulu doanya. Nah, Bapak ibu apalin dulu, baru anaknya suruh ngapalin. Jangan nanti jiran-jangan lupa ya, baca doa ini. Doanya apa sebentar, lihat Google dulu. Sebentar, jangan gitu. Kita hafalkan dulu doa-doa yang bisa kita wasiatkan untuk putra-putri kita. Karena hadiah terbaik seorang mukmin kepada mukmin yang lain adalah ilmu, adalah do, doa Maka hadiah terbaik kepada anak adalah bekali ilmu akhir, akhirat Kasih dia amalan, kasih dia zikir, kasih dia do, doa Itu akan jadi bekal yang abadi selama-lamanya Dan itu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meskipun beliau pembuka Surga gak akan bisa dimasukin siapapun kalau belum dimasukin oleh Nabi Muhammad saw, meskipun yang punya kuncinya adalah Nabi Muhammad saw, tapi Rasul rajin ngomong pada keluarganya, baca ini, baca ini, baca ini, amalkan ini, amalkan ini, amalkan ini. Sementara kita nggak punya pembuka kuncinya surga, kecuali nunut Nabi Muhammad saw. Kita yang ada sama anak, jangan lupa sarapan, jangan lupa makan siang, jangan lupa mandi, jangan lupa gosok gigi, jangan lupa bersihkan tempat tidur, jangan lupa olahraga, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, tapi kurang muncul. Jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini, jangan lupa baca doa ini, itu hampir tidak muncul dari lisan kita. Bukan gak pernah, yang mungkin pernah, tapi ya persentasinya sangat minim, betul atau betul, betul. ya nggak betul juga nggak apa-apa tapi saya yakin betul ini karena berdasarkan pengalaman di lapangan ya saya kan orang lapangan kumpul dengan masa masyarakat ya Hayyu ya, hayu, ya Duhai yang maha hidup dan maha kuasa mengurus segala sesuatu sendiri ya Hayyu ya qiyum. manggil Allah dengan panggilan yang sangat indah. Yang Allah ajarkan kita untuk berdoa dengan nama-namanya. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Setelah panggil Allah, setelah panggil Allah, baru kemudian minta. Panggil Allahnya dulu, baru kemudian minta. Birahmatika Astaghfir, Astaghid itu kalau bahasa Indonesianya istighofah. Kita kalau istighotsah kan sudah kenal ya. Istighotsah kubro artinya kumpul bareng-bareng betul-betul doa, zikir, minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam bahasa Arab kita bilang aghithni, tolong saya. Please help me. Artinya dalam kondisi yang sangat terdesak dan butuh bantuan, emergency. Itu dengan kata-kata istighotsah. Ghauf. Ya, Aghifni. ini emergency. Kalau enggak emergen eh, emergency enggak tahu darurat biasanya ah ini gitu ya. Lebih itu nanti-nanti uh, masih enggak jadi masalah. Enggak langsung. Tapi kalau udah nih, orangnya udah mau tenggelam, tangannya sudah dikeluarin, ya cuman tangan yang kelihatan, tolong saya, tolong saya. Nah ini kalimatnya nih. Rasul mengajarkan ya hayu ya qayyum rahmatika astaghith Tuhan Allah yang maha hidup dan maha kuasa mengurus segalanya sendiri Aku minta tolong kepadamu membawa kasih sayangmu Jadi demi kasih sayangmu ya Allah Demi engkau maha pengasih, engkau maha penyayang Engkau rahmatmu mendahului amarahmu Rahmatmu meredam amarahmu Demi semua itu ya Allah Tolong saya, jangan lihat diri saya banyak dosa Jangan lihat diri saya enggak layak Memang saya enggak layak saya banyak dosa, memang saya banyak dosa. Tapi ini saya minta tolong dengan engkau kedepankan kasih sayangmu ya Allah. Tunjukkan kasih sayangmu, tolong saya. Birahmatika, astagir. Nah kemudian, sedetik pun jangan biarkan aku ngurus diriku sendiri. Jangan serahkan urusan itu untuk kuurus sendiri sedetik pun. Jadi minta setiap saat urusannya diurus sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan sedetik pun aku ngurus sendiri. Engkau yang ngurus ya Allah. engkau yang bereskan ya Allah. ini intinya ilmu di sini. Intinya ilmu yang mau saya sampaikan. Tapi tolong kita ngobrol santai ya, dijawab sejujur-jujurnya. Benda yang paling berat di sini, yang kelihatan mata mimbar ini kelihatannya berat sekali ya. Kelihatannya aja. Kalau ada bocah Anak saya ya Umurnya eh, 8 tahun Atau anak antum umurnya 7 tahun Kemudian kita perintahkan sang anak Tolong nih mimbarnya Kamu angkat nak Mimbarnya kamu angkat nak Tolong mimbarnya diangkat Anak tadi kan sadar diri ya? Ayah saya enggak kuat ngangkat mimbar itu. Ayah kan sayang sama saya. Tolong ayah, demi sayangku, demi sayangmu padaku, demi sayangmu, Pak. Padaku, jangan biarkan aku ngangkat mimbar ini sendirian. Jangan pasrahkan ini padaku, ya, ya, ya. ayah. Waheh, ayah, tolong ayah panggilkan itu mas mas yang membantu di rumah sini. Lima orang, biar mereka yang ngangkat. Aku saja yang uh, melihat mereka yang ngangkat, boleh nggak anak ibu anak bapak ngomong begitu, boleh kan? Kenapa boleh ngomong seperti itu? Karena percaya ayahnya sayang, karena percaya ayahnya sayang. Yang pertama itu, yang kedua percaya ayahnya punya wewenang untuk memerintahkan karyawan-karyawan yang bekerja dengan ayahnya di rumah itu, betul betul. Sehingga ketika anak percaya Ayahnya punya kuasa terhadap karyawan untuk memerintahkan karyawan, "Anak yang pandai, cukup minta tolong pada ayahnya. Please, ayah, pakai karyawanmu untuk membantu aku melaksanakan perintahmu, membereskan apa yang engkau bebankan kepadaku." Betul atau betul? Maka ayah tadi begitu disinggung, "Ayah kan sayang sama aku?" Jawabannya: "Of course." Tentu yang paling sayang sama kamu, ya aku, bapakmu, bukan bapaknya orang lain. Maka ayahnya ngomong, nih, kan kutunjukkan sayangku padamu. fulan-fulan fulan pulang, Panggil bukan cuma lima orang, sepuluh orang. Angkat ini. Pindahkan ke sana. Dengan bangga, sang ayah menunjukkan pada anak. Betul atau betul? Oke. Okay. Hidup, Hidup itu sesimpel. itu Hidup itu sesimpel itu. Cuman nih, ada yang namanya... Divisi anti doa yang dibuat oleh setan. Jadi setan tuh punya divisi khusus namanya divisi anti doa. Ini setan tuh kan ada ya. Divisi rumah tangga ada sendiri. Ya divisi mabuk ada sendiri. Divisi zina ada sendiri. Tapi setan punya divisi anti doa yang memasukkan ke kepala umat Nabi Muhammad SAW agar tidak berdoa. Atau kalau berdoa, jangan sampai mempercayai do doa. Kalau udah paham begini, tenang buat yang udah La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Begitu punya masalah apapun itu, punya masalah apapun itu, yang pertama kali didatangi adalah Allahnya. Allahumma Allah. ya Allah, saya punya hutang, saya punya suami nyebelin, saya punya istri yang gak bisa dengar ucapan saya Saya punya anak yang perilakunya punya udah kelewat batas Saya punya masalah di kantor saya punya, saya punya, saya punya, saya punya, saya punya Pertanyaan saya Ucapan kita yang seperti itu Sebetulnya sama nggak dengan anak kita tadi? Ketika lapor sama bapaknya Sama nggak? Sama Saya percaya Tuhan saya dan Tuhannya Segala sesuatu La ilaha illallah Maha Kuasa, Maha Bisa, dan Aku tak bisa apa-apa. Maka saya serahkan semua Allah. Saya enggak bisa, ya Allah. Saya usaha, usaha seperti yang kau perintahkan. Saya akan terus berusaha, tapi jujur, saya enggak bisa apa-apa. Makanya, saya minta tolong sama kamu, ya Allah. Tolong, ya Allah. Bla bla bla bla bla bla bla. Sekarang, saya mau nanya, semua yang dijaga raya itu dalam genggaman siapa? Genggamannya Allah Ta'ala. Dan Allahnya udah bilang ud'uuni astajib lakum. Panggil aku, aku akan jawab panggilanmu. Makanya doa tadi pertama kali ya hayyu ya qayyum. Kalau kita berdoa, Allahumma rabbi ini, ya rob ربنا manggil Allahnya dulu. Allah, Allah. Enggak ada doa ujug-ujug a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik depannya pasti Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik Allahumma Allahumma Allahumma Ya Rab Ya Robbana. semua itu bentuk manggil Allah Ta'ala, maka nomor satu panggillah Allah dengan yakin gak ada yang bisa selesaikan urusanmu kecuali dia PD. Allahumma begitu kita bilang Allahumma langsung jawabannya lebih Abdi, kenapa? What happened? Apa yang terjadi? Apa yang kamu butuhkan? Apa yang kamu inginkan? Kamu butuh apa? Kita jawab: "Bla bla bla bla bla bla". Allah bilang, "Astazib laku, jangan khawatir. Semua permintaanmu, permohonanmu, aku jawab." Aku jawab: "Anak tadi ngomong sama ayahnya, Ayah." Perintahkan Mas Mas Mas Mas itu Bapaknya ngomong Oke okay, nak bil selesai anak tadi ya nanti aja udah masalah udah diurus sama ayah dia nggak akan nanya berkali-kali ayah Masnya udah dipanggil belum ayah ayah ini Masnya kok nggak kelihatan mana sih ayah ayah bisa bisa nggak sih manggil Mas Mas tadi itu bisa nggak sih ayah nggak nanya karena apa percaya sama ayahnya nah sementara kita ngaku nya percaya sama Allah Nanya melulu, kok enggak ya? Kok belum ada tanda-tanda pengabulan dia? Ya? Terwujud enggak ya? Jalannya hidup dengan mikirin kok nggak, kok nggak, kok nggak, kok nggak, Karena enggak percaya, ya Allah, tolak urusan <tuh> diri. Kamu enggak percaya sama aku, kamu enggak trust sama aku, sama aku. Eh, lah. Itulah fungsinya divisi setan. Begitu kita doa setan yang bisikin. Emang doamu bisa nolong kamu? Emang doamu bisa nolong kamu? Enggak bisa. Kamu harus berusaha, enggak berusaha yang enggak bisa tertolong. Setan sebelah kiri bisikin, usahamu udah mentok. Enggak ada jalan keluar, Mau usaha apa lagi. Jadi ya doamu ya percuma, enggak akan menghasilkan apa-apa, enggak -apa. ada usaha yang bisa kamu lakukan. Kamu udah mentok, akhirnya diem, merenung, mata mendelik. Dia cuma ngomong gitu, stres. Tapi lain kalau orang yang udah percaya sama Allah, dia bilang sama setannya. Udah-udah cari-cari pasien yang lain, jangan saya. Ini buat anak-anak TK SD itu ya wajar. Profesor seperti saya jangan diganggu yang model begini, ya, ya usaha nggak usah diajarin. Bayi lahir aja usaha, nggak usaha nggak lahir tahu. Bayi lahir aja usaha usaha nggak usaha nggak. Gak lahir, aku masih kecil aja udah tengkuruk, Modalku cuma owe owe Ibuku datang Tengkuruk ini gak telentang tengkurek. Ini kalau nggak ditolong aku mati nah, Modalku cuma owe owe owe Langsung ibuku datang, ditolong Masa sekarang aku nggak mangga owe owe Manggil Allah nggak ditolong Emang kamu siapa kurang ajar, minggir oh, kamu Setan, kurang ajar Kalau setannya manusia jangan dibegituin Setan minggir kamu jangan Wah nanti jadi masalah Itu nanti jadi ma Masalah itu cukup di hati, di pikiran. Yakin sama Allah Subhanahu wa taala kan enak tinggal ngomong.